Halo sahabat halmen studio, perkenalkan nama saya Meliana. Dalam video ini kita sedang mempelajari materi SAP Fundamental. Di video ini kita akan mengerjakan exercise 6 strip 1, meng-create original unit, dan juga vacant position. Yuk kita coba exercise-nya. Yang pertama kita perlu masuk ke folder human resource, lalu memilih organizational management, organizational plan, organization and staffing, lalu tiketnya ppoce untuk create inputkan tanggal validnya adalah tanggal 1 januari 2022 hingga 31 desember kemudian kita klik continue di sini kita akan membuat organizational unit baru sap strip A strip nomor login kemudian long text adalah sap01 strip a strip gr titik nomor login setelah itu kita tekan tombol save Di sini create organizational unit baru kemudian kita lanjutkan untuk membuat position caranya kita klik kanan kemudian create pilih position untuk organizational unit ini kita akan create position positionnya adalah train trip A strip nomor login kemudian long text adalah SAP traini Strip A, strip nomor login. Setelah itu kita tentukan jobnya adalah kita search saja dengan mengetikkan lead bintang. Lalu enter. Di sini ada lit trainee. Kita double-klik saja sehingga ini menjadi job untuk position ini. Setelah itu kita tekan tombol save. Setelah berhasil di-save, berarti kita sudah membuat organizational unit baru dan juga position yang baru. Demikianlah pembahasan exercise 6 strip 1. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.